Hai, semuanya. Hai, Kembali lagi di Kiseki gato channel. Dan untuk video kali ini saya imam des peserta dengan saya Dewan des okay. kita kan kemarin sudah bahas uh, urine. Yeah. Nah ini part 2 nya kita akan membahas makhluk halus lagi yaitu yokai, yokai. Hmm. nah ngomong-ngomong tentang yokai ini mm -hmm. yang dimaksud dengan yokai itu pasti jepangnya apa? Oke, okay, jadi yokai itu kan sebenarnya makhluk mistis yeah. di Jepang ya. Selain ada yureta itu ada makhluk mistis Jepang yang udah lama banget ada di Jepang. Dari zaman dulu dulu mereka punya kekuatan spiritual atau supernatural yeah. yang biasanya yang seringkali itu mungkin bisa merubah wujud. Betul. Ya, betul. Kalau di sini tuh yeah. biasanya siluman gitu. Siluman, siluman. Ya. Nah okay. jadi kalau di sini biasanya siluman gitu binatang. Bentuknya juga bermacam-macam nih, Imam Musa. Ada yang bentuknya menyerupai hewan ya, menyerupai hewan. Terus ada juga yang menyerupai benda mati, Benda mati. Oh. terus ada juga yang menyerupai manusia nih. Oh. saya yes, kayak kucing, kayak apa itu kan menyerupai manusia. Ya. Ya. Oke, okay. terus untuk sifatnya sendiri binasa, itu tuh sifatnya macam-macam ya, Imam Musa, ya mulai dari yang jahat, jahat atau yang sekedar usil usil aja atau cuma atau ada yang baik hati atau ya mungkin benar. bisa kadang membawa keberuntungan benar. di keberadaan Jepang. Nah ngomong-ngomong tentang yoga ini, Dewangsa. Nah, Oke, okay. kita akan membahas tentang yoga yang paling terpopuler atau paling terkenal di Jepang. Oke, okay. yaitu ada bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Jadi seperti yang kita ketahui ya, memang Usang okay. atau Minasa, Yoka itu sebenarnya sangat populer sekali di Jepang. Benar. Itu juga uh, banyak yang diadaptasi di film atau anime. anime. Ya. Yeah. seringnya anime ya. Yeah. Memang uh, ya. contohnya apa nih? Memang banyak. Dinuyasa. Dinuyasa. Oke, okay. biasa itu juga ada yukainya ini Dororo, terus jumlahnya banyak. Oke, okay. okay. terus ada juga di yang, yang paling klasik itu di Gino Kitaro. Gino Kitaro. Oke. Okay. Okay. pernah dengar atau pernah lihat pasti ya itu dulu ada di stasiun TV Indonesia juga, yeah, juga ya. Yeah. Terus yeah. yang mungkin yang selain itu juga ada Studio Ghibli. Studio Ghibli. Okay. kan banyak kartunya nih. Ada, ada, ada Totoro, ada Spirit of the Way Nah salah satunya ini. Kalau ini adalah contoh dari Uh, hasil karya yang Hayao Miyazaki dari studio studio Jitsu, Kau Nasi atau biasa kalau di Inggris itu menjawab uh, nyebutnya novice. novice, Terus, tapi kita akan bahas ini yang sering sering muncul, muncul ya, di Jepang atau yang paling populer. Oke, okay, langsung saja. Yang pertama ada apa, Mimamusa. Yang pertama itu ada kapal. Kapal. Okay. Kapa ini sering kita iya eh, sering bisa dijumpai di Jepang hmm. yang konon katanya menyerupai seperti kura-kura ya? oh, kura-kura nah, atau katak gitu ya yang apa di kepalanya itu ada kayak wadah atau mangkok mampu mm -hmm. gitu ya. kalau itu ada airnya ya ada airnya okay. biasanya itu hidup di sungai-sungai rawa-rawaan kalau seandainya mandi di situ, terus tanpa apa ya tanpa itu teman-teman atau sendiri, sendiri gitu ya sendiri. Sendiri. Itu bisa, bisa dijahili Misalnya itu bisa ditarik tangan ah. atau kakinya oh, bisa, bisa bikin tenggelam ya, ya. Bisa, Nah tenggelam. tapi itu yang aku dengar juga Kappa itu Minasa Kappa itu ada cerita uniknya nih Nah kapa itu kan Sangat henti bisa disebut uh, yokai yang Jepang sekali gitu ya yeah. Jepang banget yeah. Karena uh, <tuh> konon katanya cara menghadapi yokai itu kalau kalian ketemu kapak hmm. itu kan tadi yang seperti ini mamu bilang itu kan hmm. ada hmm. mangkok sama airnya di sini ya, ya benar. nah kalau kita di Jepang kan biasanya kalau ketemu orang kan harus ojigi ya Oji benar. harus ojigi <tuh> harus membungkuk ya. nah, nah, itu kapan. kalau kalian ketemu kapal ini kalian disarankan untuk membungkuk <tuh> seperti ini nah karena kapal itu demit dari Jepang jadi dia akan membalas membungkuk untuk ya, ya otomatis gitu. Jadi itu hantu atau Yuha aja udah punya sapan satu ya. Hantu aja punya sapan satu gitu. Jadi dia bakal mm, membungkuk dan akhirnya menjatuhkan, menumpahkan air, air yang ada, yang ada. atas kepala. Uh, di atas kepalanya dan itu tuh sebenarnya sumber kekuatannya dia itu di situ. Jadi kalau ketemu, silakan oh jiki nanti kan akhirnya hilang, buatannya mm -hmm. juga pun yeah. hilang, itu yeah. konon, konon oh, katanya kalau cerita orang Jepang ya, ya. oke okay. lanjut lagi, lanjut. ini yang uh, apa kedua, yoga, yoga ya. saya yoga. kedua itu ada tenggu tenggu tenggu, tenggu itu ya. maksud tahu saya uh, konon di Jepang itu Separuh hewan, separuh manusia. Separuh hewan. Hmm. Itu digambarkan burung, ya, sebagai burung. Nah, ya. Burung, -burung, burung. Tapi itu kulitnya berwarna hitam. Eh, iya, berwarna merah, merah tapi merah. hitam juga kadang oh, ada, ada yang ada Tapi kebanyakan merah, kebanyakan merah biasanya digambarkan merah. Nah, biasanya itu juga teguh. Itu biasanya di sebagai pertapa gunung. Pertapa, iya. nah, pertapa gunung terus biasanya, tadi warnanya merah hmm. terus topenya juga sering banget dijumpai, itu warnanya merah, ya. terus hidungnya panjang, hidungnya panjang. panjang. Ya, ya. Itu ya, salah satu jenis, ya. jenis teguh, ya, itu yang ya. hidungnya panjang, susah ada jenis teguh lagi yang benar-benar ya. menyerupai burung benar udah, udah, burung udah, udah, udah, burung, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, terkenal sekali ya, ya terkenal Cepet. banget ini Kitsune itu pasti rubah, rubah, rubah. Yeah. itu bahasa Jepangnya rubah ya yeah. biasanya yang terkenal itu Kitsune, kubino Kitsune Menurut itu tuh si rubah itu tuh biasanya dia memang bertapa gitu bertapa kalau ilmunya tambah itu nanti ekor juga yang akan bertambah juga. juga sampai 9 ekor nanti, nah 9 ekor nanti itu tuh sering juga, semaromba itu juga sering ber berubah wujud jadi cewek cantik. Ya, betul -betul. Gitu. Eh, itu yang kitsune, kitsune itu sering banget sih dipakai di contoh-contoh itu. ini juga kebetulan di sini juga ada nih pot topeng kita nih ada namanya kitsune topeng kitsune itu juga sering pokoknya ini populer banget lah ya. kitsune itu. oke, okay, okay. ya selanjutnya selanjutnya yokai, yokai itu ada oni oni. Nah, oni. Eh setan setan atau ibis. Nah ini ada ya. topengnya di sini. Ini topeng oni. Oni ini itu muncul gitu ya kayak ya, raksasa, kalau raksasa terus, terus yang sifatnya jahat hmm, jahat. Terus biasanya kayak gini nih pokoknya Budgetnya nanti ada gambar di deh, nanti kita kasih gambar ya. Itu nanti terus ada tanduknya terus biasanya ya. pakai apa? Taring, taring, ya, taring, taring, taring. Ya. taring ada taringnya terus panjang taring, panjang ah, terus ada tanduknya misalnya tanduknya terus <tuk> habis nyeringai itu itu biasanya juga katanya sih menculik orang-orang itu buat dimakan gitu karena itu juga bisa berubah wujud juga ya, ya. terus, terus nanti nanti, ya. oh, oh, menjelma. Menjelma. nanti terus <tuk> kalau udah nah, oh, nah, nanti, ya. oh, nanti dimakan nah, Cara makannya gimana ya tahu, mungkin digoreng, di terus dimasak apa nanti <laughs> masak? <Saya ingin> <laughs> itu kita juga. Tahu okay. ya. Oke, okay. urusannya <itu> <taka> <satunya, oris taka> orang Jepang. Urusannya <cuk> Oni itu. sendiri Oke. masuk saja kita ke Yuka yang selanjutnya ada Rokuro apa itu Rokuro Kubi? ada kata-kata kubi nih kubi itu leher naiknya nah itu uh, apa sih bisa bro dikasih? kubi itu uh, dalam mitos Jepang atau hmm. apa konon katanya itu lehernya itu bisa memanjang bisa memanjang ya. biasanya itu cewek cewek nah. oke okay. jadi itu memang aku juga pernah dengar juga itu ceritanya itu biasanya dia itu kadang ada yang nggak sadar gitu sadar kalau malam dia tuh mimpi, mimpi itu kayak, dia tuh kayak mimpinya bisa kembang pisang layang, itu padahal itu tuh lehernya panjang. banyak, dirinya sendiri itu, dia sendiri itu. Nah. itu, gitu. Jadi nah. uh, itu biasanya cewek gitu ya, gitu, gak cewek, terus lehernya panjang, bisa kemana mana, -mana Oke, okay, itu namanya apa tadi? Ragul, ragul, ragul, ragul, ragul, ragul, ragul, Panjang. ragul, showcase nanti hmm. ya itu ada kasa baki kasa baki oh ya kasa baki masanya kasa baki kenapa namanya kasa baki karena, kasabagi. karena, kasabagi. karena kasabagi. kasa itu diambil dari payung payung kata -kata payung hmm, nah, ini juga terkenal sekali ini ini sering-sering yeah. kita lihat ya yeah, di anime anime atau di cerita-cerita yeah. Jepang gitu tuh ada hantu, hantu payung, payung. Ini yang seperti uh, dewan Sang yang tadi di apa dijelaskan di depan, itu ada benda-benda yang kayak kita, apa itu loh, tidak diluruskan, berantarkan dan gitu juga ya? menjadi yurei. Ya. Oh, bakal pakai, ya. menjadi yuke, uh. Maaf, menjadi yuke, yuke, yuke, yuke, Itu <coughs> salah satunya yuke, ini kesel pakai ini, dia tuh payung, bentuknya tuh payung, matanya satu, terus kakinya satu. Terus satu. satu. Ya, iya, sama, kayak iya, kayak itu, iya, iya, iya, itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, yang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, makanya kalau punya barang-barang spesial dari harus dirawat ya? mantan aduh itu, lho, itu lho. harus dirawat meskipun ya, tapi itu untuk kepercayaan orang Jepang sih oke okay, gitu ya oke okay, selanjutnya ada apa lagi? oke okay, nah terus selanjutnya Minasa yang eh, terkenal lagi di Jepang adalah Yuki Onna Yuki Onna okay. Tahu nggak kenapa Yuki Onna? karena Yuki sendiri itu Salju, salju ya. berarti uh, hantunya ini muncul pada saat musim salju. Kalau online itu berarti murnya itu perempuan. Perempuan ya wanita, wanita salju, salju berarti salju ya, secara literal itu ya. nanti, secara literal itu nanti artinya wanita, wanita salju, salju atau ya penyihir salju. Iya boleh itu. Jadi munculnya pada saat badai salju, pada saat badai salju. Itu tuh biasanya gimana sih itu? Biasanya itu oh. UPONA ini uh, uh, pertama hmm. pertama-tamanya itu berbuat baik kayak yeah, kayak okay. kaya apa ya memberikan pertolongan gitu ya? pada saat badai salju tengah-tengah okay. apa itu musim dingin eh, musim salju itu nah itu adanya pasti di gunung-gunung mm -hmm. okay, dan itu uh, pertama baik lama-lama pasti akan disesatkan. Oh, iya, iya itu kayak menggoda pria-pria juga gitu ya, ya, ya, ya, ya. Jadi, pria, nanti itu menggoda pria terus dia tuh kayak yang terkenal juga tuh berubah cerita tuh kayak nafasnya itu atapnya itu ya. cuma matikan Salam itu ya, ya, ya. Ya, terus nah. gak jadi katanya tuh nafasnya tuh bener benar kayak bisa bikin badai salju gitu ya. jadi bisa membekukan orang sebetulnya digoda ya. dulu ya. terus nanti, oh, nanti dibunuh, ya. itu pada akhirnya ya yang terakhir deh ini Kayak, ada satu lagi ya kayaknya yang Saigo yang Saigo, yang terakhir yang terakhir ini ada pasti kalian <tuk> itu kok sudah familiar pak ini popular. di Jepang yeah. sampai saat ini pun masih populer. Oke okay. ini ada uh, kuci sapi kuci sapi oh, nah, ya hmm. itu yang mulutnya itu loh oh ya yeah. yang mulutnya terbelah itu ya oke oke. Sopek apa? Jadi tertera sampai oke. Okay. Jadi satunya satu okay. katanya yang ini mau dari padi BP namanya. Kusis Sakewana. Nah, itu tuh oh. banyak versi juga ya imannya sih ya. Mulai dari cerita kayak cerita mitosnya tuh banyak versi yang aku tahu tuh versinya dia itu dulu ada istri-istri apa samurai ya, dari samurai era samurai gitu. Ya, samurai itu tuh dia tuh selingkuh gitu, hmm. nah terus kan ketawa nih sama si samurainya, ya. karena marah, akhirnya dimutilasi gitu, oh. dimutilasi sampai e, sobek juga mulutnya dari ujung satu ujung ke sampai ke ujung yang lain oh. gitu, terus ada juga sih cerita apa lagi ya di Yuki eh, di Online. Online itu ada juga yang operasi tuh, oh. operasi gagal operasi, itu ya. ya? gagal operasi kayak dia tuh pengen operasi tapi gagal akhirnya dia terus gentayangan jadi itu juga terus ada yang versinya dibunuh sama uh, yang orang yang teman, teman, ya, teman atau, atau, ya. atau teman ceweknya yang cemburu lihat kecantikannya dia tuh cemburu tuh. gitu itu konon katanya nih ceritanya nih dia itu kalau ketemu kucing sakit nanti bakal diajak ngobrol ya ya kata-kata kayak uh, ini oke okay. uh, wata grey kiri itu tanya ya kayak ya. tanya orang yang ketemu ya. di merinding nih ya. kiri itu eh. maksudnya itu apakah aku cantik cantik gak? cantik gak nah. terus, ya. nah nanti tuh kamu sebenarnya sebab salah sih ya kalau jawab enggak, enggak nanti langsung di dibunuh nah kalau jawab ya nah nanti itu, eh, itu, sebelum itu, itu kan, dia ditutupin ya uh, pakai masker kalau malah kalau enggak masker masker tuh kayak pakai uh, apa kayak, kayak gini nih kayak kayak akatsuki tuh I loh akatsuki kerasa, ya. jadi kayak nah, yang, yang gini, gitu itu ceritanya macam-macam nah itu tuh tanya gitu tarsi gire nanti kalian akan serba salah juga kalau jawab enggak nanti langsung dikoitkan kalau jadi ya dia ya, bakal menunjukkan wujud Besar jadinya. Kalah di yang asli itu nanti bakal ditanyain lagi belum tidak tidak berhenti sampai Bisa di situ. Nanti Tanya lagi ter -tanya ya, lagi. Ya, lagi. Terus sekarang gimana gitu? Masih cantik gak? gitu ya? Sejati gitu sekarang masih cantik gak? Nah itu kamu juga ada dua pilihan ya. jawaban nih. Kalau jaw kalau jawaban Ya enggak, ya nanti langsung ibu nulah ya. Keras, karena, kras, terus kalau lagi, kalau bilang lagi ya, <laughs> lagi ya. Ya, salah lagi. Nanti nah, mulut, nanti ya, mulutnya disamain bisa kayak, dia. kayak dia karena dia merasa oh dia udah kamu tak bikin cantik juga ya. Seperti saya, gitu <laughs> kan. Ya. Oh iya, itu jadi <laughs> ya, gilirin berdoa aja, <laughs> jadi. <laughs> ya, Jangan sampai lah gitu ya, eh ya. ya. oke. Okay. Jadi memang macam-macam ya, macam ya, persisnya. Hmm. Sebenarnya masih banyak juga, ya. uh, masih banyak juga ceritanya. Itu jadi Yoka, itu juga. tadi ceritanya juga masih banyak kasih ya, ya. ya nah, masalah, masalah, masalah. tapi kan karena kita uh, cuma menggunakan beberapa ya, aja, ya. Yang jadi yang paling nah, populer. Atau populer atau itu ya. nanti nah, bagi kalian, Minasa <coughs> yang ingin mungkin ingin. Kita bahas lagi, misalnya hmm. khusus apa gitu, khusus, yeah. uh, khusus Yuki Ona atau apa, itu dulu. boleh ya. Nanti yeah. langsung komen aja di bawah. Ah. Itu jadi kita nggak, meskipun nggak support udah selesai, nanti boleh kita akan bahas okay. lagi yeah. ya. Dulu lagi boleh. Oke, okay. gitu. Jadi, ya, mungkin itu ya, mungkin itu dulu. Uh, dulu. Untuk video kali ini juga okay. mungkin kita membahas bahas makhluk halus Masuk dari halus. Jepangnya. Ya. Dan itu um, cukup, itu dulu. Hmm nanti kita akan nah, minggu depan nanti kayaknya kita akan lebih seru lagi nih karena kita akan membahas pengalaman lo oh. langsung pengalaman langsung pada, pada saya Jepang, ya pengalaman langsung tentunya gaib ya? Ya. Yes. ya misteri ya hey, salah si. satu salah satu teman kita di Kiseki gitu nih siapa itu siapa kira-kira cerita siapa itu nanti minggu depan ya jadi jangan lupa nantikan minggu depan. Oke. Jadi jangan dipastikan juga biar kalian gak kelewatan hmm. jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Terus juga share, share juga teman-teman kalian. Ya, nanti kan bisa nonton bareng-bareng ya bareng. Ya, Apalagi kan. Ingat jangan nonton ya, <laughs> oh, Nanti ya. nanti takut ya. Gitu. Oke, gitu. jadi jangan lupa kita akan ketemu lagi. Setiap Kamis, Kamis dan, dan Sabtu Pukul 6 dan sore Hanya di, Hanya di Kiseki Gakho Channel Dan Gurene Kiseki Kiseka.